Tabea, salam berkudda di channel Mama Ipa. Pak saudara semua, malam hari ini saya mengawali konten perdana ini dengan memperkenalkan diri. Saya biasanya dipanggil Mama Ipa. Saya ibu rumah tangga dari seorang telah dikaruniai dua orang anak seperti yang terlihat di Potret di dinding di belakang saya Sebagai ibu rumah tangga dan juga pegawai negeri sipil Saya berkarir di birokrasi sejak tahun 1989 Ya wali di Kabupaten Bolongongondok Dan pada tahun 2005 saya kembali ke tanah asal, tanah kelahiran Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Dan kemudian saya mutasi di Kabupaten Pulau Morotai sebagai Kabupaten Pemekaran pada tahun 2009. Hingga kembali lagi saat ini saya berkarir di Kabupaten Halmahera Utara hingga saat ini saudara Saudara semua, sebagai ASN atau PNS Abdi Negara, saya juga berada dalam lingkungan pemerintahan yang tugas pokok pemerintah adalah melayani masyarakat, sehingga sedikit tidaknya Sejak berkarir sebagai birokrasi, saya lebih banyak melayani tugas-tugas pelayanan dan hingga saat ini masih tetap melakukan tugas selaku pelayan masyarakat. Karena itu, mas saudara semua, saya selaku ASN yang tahu persis atau sedikit tidaknya tahu bagaimana pemerintah melayani masyarakat, melakukan pelayanan masyarakat, termasuk hingga saat ini ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang begitu banyak di masyarakat maupun di pemerintahan atau oleh pemerintah, Terlebih khusus saat ini yang kita sedang alami dan rasakan dampak dari masalah corona, corona yang adalah salah satu virus yang menyebabkan penyakit dan bahkan kematian bagi manusia. Terjadi di berbagai negara dan tidak terlepas bangsa kita Indonesia. Bapak saudara semua, karena virus ini harus segera ditangani dan harus dituntaskan, bahkan diputuskan mata rantai penyebarannya, maka kita selaku warga masyarakat yang harus menghindari hal-hal berkembangnya virus corona ini, kita wajib melakukan atau mengikuti anjuran pemerintah antara lain memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, dan tidak kumpul-kumpul. Ini dimaksudkan untuk kita terhindar dari terjangkitnya penyakit, menja menjangkitnya penyakit, dan menghindari orang lain terjangkit penyakit. Karena itu, Pak saudara semua, ini perlu kita lakukan. Sebagai masyarakat yang baik, kita harus patuh kepada pemerintah demi keselamatan kita bersama, demi kenyamanan kita bersama, demi pulihnya kehidupan sosial kemasyarakatan, kemasyarakatan kita. Karena di saat ini kita semua tahu bahwa Adanya wabah corona menyebabkan kehidupan kita, manusia, di seantero dunia ini, di seantero negara-negara, kita mengalami abnormal aktivitas keseharian kita yang biasanya kita kerja, kita bepergian, kita telah dibatasi oleh adanya virus corona ini, maka untuk... Melepaskan diri dari itu, saudara semua, mari kita orang rame-rame memutus rantai penyebaran virus ini dengan anjuran pemerintah yang telah disampaikan. Dan yang paling penting, menurut informasi terbaru yang saya update saat ini, bahwa yang paling penting adalah kita jangan takut menghadapi virus corona, tetapi kita harus waspada dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan penyebaran virus corona. Karena data terakhir yang terupdate hingga sore hari tadi jam 5 sore untuk daerah kita Maluku Utara ada 22 orang yang ter, terdampak virus corona atau terpapar virus corona dan dua orang sembuh meninggal tidak ada tetapi bukan berarti kita membiarkan atau melalaikannya Pak saudara semua ini bincang kita di malam hari ini atau bicara mama I pada malam hari ini untuk perdana channel ini Pak saudara semua mari kita sama-sama dengan tekad yang sama untuk menghindari dan mencegah virus corona dengan tetap menjaga jarak dan di rumah aja. Jangan lupa ya, bersaudara. Subscribe, like, comment dan ting-ting. Makasih, Pak Saudara. Selamat malam.